Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video iseng doang, bagaimana cara mengatasi uh, controller atau mungkin stick, uh, sebagai itu stick PS4, atau mungkin stick yang dikonekkan dengan wireless atau mungkin USB, itu yang tidak bisa dipakai di emulator saya ya, dan uh, sini juga sebenarnya saya untuk stick PS4 saya, di sini udah pakai DS4 Windows gitu ya Jadi kalau pakai DS4 Windows dan lampunya udah sesuai gitu yang distik sama warna di sini ini seharusnya udah bisa dipakai gitu dan kalau saya coba di game lain atau mungkin di emulator lain pun bisa nah cuman untuk semu gitu itu nggak bisa Nah untuk cara mengatasinya kalian cukup ke option terus kalian cukup klik aja untuk yang uh, input settings ya Nah di input settings kalian pastiin untuk controllernya di sini kalian pilih tadinya di sini untuk controllernya Blank gitu ya atau mungkin uh, kosong gitu Begitu saya uh, drop down kayak gini Terus saya pilih controller 2 Dan saya klik yang ini gitu ya Untuk yang test if the controller is connected kan klik gitu kan Dan tinggal kalian pencet aja Untuk A itu biasanya bulat Untuk uh, inputan PS ya Atau mungkin untuk Xbox itu A ya kalau nggak salah Jadi udah jalan juga gitu ya Sebelumnya nggak jalan Dan walaupun udah saya atur-atur itu Kontrollernya nggak bisa dipakai gitu Jadi kalian harus pastiin uh, Tiga hal gitu ya Untuk uh, settingan controllernya Yaitu adalah emulate controller controller API dan controller nya juga harus dipilih tadinya saya cuma dua ini doang yang ada isinya yang paling bawah ini yang controller itu blank tadinya cuman begitu saya ganti ke controller dua, langsung jalan lagi gitu bisa dipakai gitu ya untuk kontrolnya saya pakai di game Toilet Princess tadinya mau saya tunjukin gitu ya untuk contohnya kayak gimana cuman nanti takutnya langsung kena strike gitu ya sama Nintendo jadi ya udahlah gitu cuman tutorialnya doang dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks for watching bye-bye